Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kali ini kita akan membicarakan cara memilih mikrofon untuk berceramah di masjid atau di mana saja, bukan hanya untuk ceramah sebetulnya, tapi juga untuk public speaker yang lain, untuk pembicara di depan umum yang lain, tidak hanya untuk ceramah. yang suka digunakan dalam ceramah-ceramah apakah itu di masjid atau di perayaan-perayaan lain, ada beberapa jenis mikrofon yang lumrah kita temui gitu ya. yang pertama adalah yang sudah dari dulu legend gitu ya klasik sekali, yang seperti ini nih. kita lihat gambarnya nah ini, ini adalah mikrofon yang dari awal kita lihat di masjid, yang ini yang pakai kabel kan seperti itu. Nah, sampai saat ini ini masih digunakan untuk berceramah. Ini yang pertama yang sering kita temui. Kemudian yang kedua, yang sering kita temui adalah mikrofon yang seperti ini. Nah, ini hampir sama cuman ini wireless, tanpa kabel. Ini yang sering kita jumpai di masjid itu ada yang menggunakan mikrofon yang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang sering kita jumpai Mikrofon untuk ceramah itu yang seperti begini nih Nah, ini Awal-awal kita dulu melihat mikrofon yang seperti ini Di meja rapat DPR, kalau nggak salah Nah, sekarang di masjid-masjid Sudah banyak yang menuangkan mikrofon seperti ini Untuk khutbah Jumat atau untuk pengajian Nah, berikutnya Nah, ini clip on Jadi, ini ditempel di baju memang menggunakan kabel juga dan ada juga yang wireless yang tidak menggunakan kabel di situ. Ini yang seperti ini biasanya di masjid di masjid digunakan untuk seorang imam. Nah, itu yang lumrah kita temui jenis-jenis mikrofon yang ada di masjid yang seperti itu. Nah, sekarang yang mana yang bagus untuk e, berceramah? Tujuannya adalah agar apa yang kita bicarakan dari mulut kita Sempurna didengar oleh audiens atau oleh jamaah. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang pertama, yang seperti ini recommended menggunakan seperti ini bagi seorang pendaki. Karena apa? Karena ini elastis, bisa bergerak kemana-mana. Gitu ya. Ketika kita pegang begini, itu bisa kita jalan-jalan sekitar situ, dan ini bisa mengikuti di mana posisi mulut kita. Ya, kita begini saja, kita ikutkan saja dengan pergerakan mulut kita sehingga suara yang ditimbulkan itu akan utuh ke audiens atau ke jemaah nah ketika menggunakan mic yang seperti ini jangan menggunakan tiang stand mic gitu ya nah yang seperti ini nih contohnya nah ini ini jangan menggunakan yang seperti ini karena apa? ketika Anda berceramah dengan menggunakan mic yang menggunakan stand Menggunakan tiang seperti ini Itu pasti tuntutannya Anda akan seperti patung Anda akan diam seperti ini Di sini mike diam Anda tidak bisa melakukan gerakan bebas Apalagi sambil jalan-jalan, tidak -jalan, akan kalau menoleh saja itu suara Anda akan los akan hilang Karena apa maiknya diam di sini, nggak mengikuti gerakan kita Kita tuntutannya harus begini Sementara seorang public speaking yang bagus, seorang ustadz yang bagus, itu kan harus ada gerakan dan sebagainya di materi-materi materi yang lain. E, bertalian dengan ini, itu kan harus ada gerakan, apalagi harus menyamperin jemaah, misalkan itu kan lebih bagus. Nah, dengan menggunakan stand mic seperti ini, kita dituntut untuk diam seperti patung. Nah, apabila kalian menjumpai... Microphone yang ada tiangnya itu lebih baik dicopot saja. Copot saja, jangan gunakan stand mic. Kemudian, yang kedua, yang wireless sama saja. Wireless juga suka menggunakan tiang. Nah, seperti ini nih, digambar nih. Nah, ini sama gitu ya. Nah, lebih baik kalian hindari saja tiangnya itu, jangan gunakan karena apa? Itu kita tuntutannya harus seperti patung. Kalau Anda memaksakan diri untuk bergerak. Sementara mic-nya diem, itu akan banyak suara yang lost. Suara yang tidak masuk ke dalam pengeras suara. Sehingga yang didengar oleh jemaah itu mungkin tidak utuh. Banyak yang hilang, tidak kedengaran. Nah, kemudian berikutnya, mikrofon yang seperti ini. Nah, yang seperti ini juga sama. Ini menggunakan stand mic, cuman ini kecil. Ini tuntutannya juga sama, harus seperti patung, harus diem saja begini kemudian kalau dibawa-bawa kan agak besar juga masa dibawa-bawa begini tidak elok juga ceramah membawa mikrofon bersama dudukannya kan gitu nggak enggak etis itu nggak elok lah gitu. kemudian yang terakhir yang cliff on nah ini yang imam masjid misalnya seperti ini yang cliff on memang eh, lumayan lah lumayan agak bagus kalau untuk ceramah kita tidak akan memegang mikrofon, kita bisa gerak-gerak bebas tangan kita Cuman, kalau yang ditempel di sini, dia akan statis, akan diam. kalau kita bergerak ke sini, kita bergerak menoleh ke sini. Itu suara banyak yang tidak masuk, yang loss juga sama, karena mic posisinya, diem sementara mulut kita bergerak-gerak, akan banyak yang loss. Nah, apabila yang clip on seperti ini lebih baik, yang terakhir yang ini nih. Nah, yang ini itu ditempel di sini jadi diam di sini jadi ketika bergerak kemanapun kita dia selalu ngikut jadi suara kita tidak akan lost tidak akan ada yang hilang karena dia selalu eh, berada beberapa senti di depan mulut kita yang sering digunakan oleh Bang Karni di ELC mungkin kan, seperti itu bergerak kemanapun mulut beliau itu mengikuti micnya nah, tapi jarang-jarang sih di masjid yang menyediakan mikrofon seperti itu yang lumrahnya adalah yang pertama tadi, kemudian yang seperti di ruang sidang DPR itu yang sekarang banyak. ya Rekomendasi saya agar suara Anda terdengar jelas dan lengkap oleh jemaah, lebih baik gunakan mikrofon yang bisa mengikuti gerak mulut Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya dan juga untuk Anda sekalian Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa Mudah-mudahan kita selalu diberikan Kesehatan dan panjang umur Dan berkah untuk kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh